huyyaaa orang ya, aku nabrak orang kenapa? kenapa? Tadi itu, itu ditambah di yang buka. Wah, orang aku. Mana? Wah, apa Mana? Kita si Ternah, Yuk. Eh, eh, eh. kenapa? kenapa? kenapa? Ki. Ada warung Ki. Mana itu? Wah, itu lah. itu apa ini? Traktir apa ini? Barangnya SK Iya, ya, yang monti-monti seribuan itu ya. Tapi ada duit loh, Jom Meninjam dulu akulah Maka anak men-traktir itu duit seorang Gini on Aku menginjam duit ikan lo ya. Otomatis pindah tangan iya iya ya. Pindah ikan juga uh -huh. Nah, kalau kembali wadah aku itu jadi duitku juga Iya, iya, iya, iya Berarti itu men-traktir aku kayaknya itu? Ya. Tak tiri kan? Eh, ya, ya, ya, ya, bisa, bisa, bisa. Jadi itu kena. Eh, cepat, cepat, cepat. Ki. Eh, berakik, ki, ki, ki. atas sini, -sini di yang baik. Nah, bagus kan aja kita disini. Kita menyetai yang di itu boleh sepeda aja. Bisa. Saya pakai ini. Tapi itu di luar itu aja sama aja, sepeda. Pokoknya ini aja, kasih berkah ini. Iya, itu soalnya dicopet, Ya. Yeah. Yeah. Bye. <laughs> Bye. Kenapa kenapa kamu? Ini, anu, aja bisa bersepedain ya Nah, ini, ini i, aja kau aku bersepeda. Wah bahagia kami ini bahagia di dunia kayak ini. Oh, itu. Ini. yang paling duit dikendali siap